yuk seru, nanti beres ya. si kira-kira kalau si ya, tuh beli sabar tuh bukusnya mana? Orang nginjemurak iya, ratu tapi benar orang sudah ada masih bagus tugasnya tuh ini halaman semerahan gitu maaf kita siang orang apa kok, murid lain beda jadi jadi langsung motor si Agus. Eh, eh, si Kevin Putra Ja Ezra ka naonnya? Aya di depan motor Pak Agus. Ah tanya halah. Ah video ah, kan Wah, urang curiga pasti nyoret-nyoret motor Pak Agus, dak laporkan dewek ka Pak Agus yang muru beke. Engke okay, we well, aing martikeun bae. Walen <tuk> foten Bu. Jangan itu Muta hmm. tadi di Sarang, Mas Kevin Putra dan Ezra yang ya, dia yang Oke, okay. ibu di Salarang, jarak ya Aduh, aduh, aduh. Perludak-perludak ya mah Bagus bego doi Ini handi pak, kabdirek Nyeri pak, pak bapak Pak bapak tuh ngilog bapak ke kantor Jadi, Giova sama Rita yang penting nggak Kevin putra, nggak lihat bapak dia video Oh, atau nemu nyala kan? Nggak ya, ada, ya, dia berharap lagi pas. Apa-apa? Tuh, tembok. Kevin Putra ya. oke Pak, Lati di Atau ya, bu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 dengung to kasih cara itu ayo ntarang, kenal ibunya orang anjing tadi kan udak muna nanya teh dijawab tu gue kasih pantet terus patok dibentak Ibu kuciwa sarang anjing saderna anjing teh budak lu bager tapi naha anjing nggak lakukan iya apik kalau kau bagus bu apik okay. dia bu Nah tuh bapak, ayo aneh Aduh, bapak tadi kita kurang Udah lu ga rasanya capek, tuh! Merah tugasnya lo batalin tadi, ga kuatnya Aduh, aneh lu ga kasih ke guru, teh! Gus, Pak Agus ibutnya tau ribut Gus, saling ke Baru udah, anjir kudah baga tata krama dengan kade, kak guru di orang malam tua Senajan orang sokehe ke keputusan Marangina Barudak toh nyorek-nyorek motor oge okay. Harunya motor Pak Agus di loba coretan sok Barudak minta hampura ke Pak Agus Hampura ke api nyesyorek-nyorek motor bapak Kayak dibesih ada ikut orang-orang motornya Hampura pak, api tak akan ngulang salah api diri Hampura apa abis nyesyorek bapak minta juga Penggulangnya bapak ge ya hampura Terus ngera banyak tugas Nah kita tuh Barudak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 sang sanggeus saminggu murid-murid geus sikap, leuwih aktif di kelas, jeung geus tebangor deui. Ayeuna, hayu urang jadi murid anu salawasna nurut ka guru, lampah anu hade, jeung kudu jadi murid anu cerdas berkarakter, jeung gambarkan pelajar Pancasila. Sadarillah masa berganti.